penyebab motor matik kurang bertenaga motor metik adalah jenis sepeda motor yang populer yang banyak kita jumpai di jalanan hal ini disebabkan karena kepraktisan dalam mengoperasikan tidak perlu repot memindahkan gigi transmisi seperti yang ada pada motor manual tapi motor metik juga memiliki masalah yang hampir sama dengan jenis motor lainnya salah satunya motor kurang bertenaga tapi tahukah kalian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 Jadi, penyebab motor metik kurang bertenaga yaitu masalah pada komponen CVT. Berbeda dengan motor manual yang menggunakan rantai dan dir untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda belakang, tapi motor metik memiliki komponen CVT yang berfungsi seperti rantai pada motor manual, di mana dalam ruang CVT terdapat beberapa komponen seperti roller, pegas CVT, kampas ganda, pando, puli, mampu kopling, dan lain-lain. Hal inilah, yang seringkali membuat motor metik kurang bertenaga. Lalu, masalah kedua yaitu, pada karburator, atau injeksi kotor. Pada motor metik kurang bertenaga, juga bisa dikarenakan pada karburator, atau injeksi motor yang kotor, yang berfungsi menyalurkan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran. Apabila komponen tersebut kotor, seperti debu dan partikel lain yang mengganggu, akan membuat suplai bahan bakar terhambat, dan mengakibatkan proses pembakaran tidak sempurna. Penyebab ketiganya, yaitu pada filter udara kotor. Jika filter ini kotor, dapat menyebabkan pasokan udara bersih, untuk proses pengabutan bahan bakar menjadi terganggu. Dikarenakan, filter udara berfungsi untuk menyaring udara, agar kotoran tidak ikut masuk ke dalam karburator atau injeksi. Jika filter ini kotor, dapat menyebabkan pasokan udara bersih, untuk proses pengabutan bahan bakar menjadi terganggu, yang berdampak pada pembakaran di dalam ruang mesin, menjadi tidak sempurna. Penyebab selanjutnya yaitu mesin motor mengalami overhead. Overhead atau mesin panas berlebihan, yang membuat kinerja piston akan memulai, dan menyebabkan mesin tidak bekerja dengan baik, sehingga sering menyebabkan piston akan macet, dan mesin motor mati mendadak. Lalu penyebab lainnya yaitu, tekanan kompresi bocor. Saat proses pembakaran, kondisi ruang bakar pada mesin harus benar-benar rapat, bahkan tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Jika terjadi kebocoran sedikit pun, akan membuat kompresi berkurang, sehingga tenaga yang dihasilkan dari proses pembakaran, tidak akan maksimal. Hal ini disebabkan oleh ring piston yang lemah atau aus dan plug motor yang kotor, yang membuat plug tidak tertutup rapat. Itulah beberapa penyebab motor metik kurang bertenaga, yang sahabat bengkel 27 wajib ketahui. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat buat semua. Terima kasih.